Halo, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa di newsroom. Ruang membarbari informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki, pemirsa. Kecelakaan mau terjadi di ruas jalan tol Cipali, sebuah minibus dari arah Jawa Tengah, tergelincir dan menabrak truk empat orang tewas, dan delapan lainnya terluka.